Jangan lupa di subscribe S uh, Apa? Subscribe Sup Like, subscribe, like subscribe. comment, like Like, comment, and subscribe guys Yo guys, channel <tinyurna> Halo spradi Salam Budaya Kali ini kita ada di uh, Limbung, Desa Jadi Di kebunnya Koakim Lagi coba ikut panen kacang tanah Ada artis kepun kita Halo Kakak Halo kita kakak? Lagi di Kita lagi di Limbung Hari ini ada acara panen kacang tanah Petani kita yang ada di Limbung, jadi kali ini kasih beberapa lak sudah dipanen. Kita disisahin dua lak untuk kita ya. Kalau <gulah> mau beli <boleh> di sini ya. <gulah> uh, udah namanya tiga bulan. Jadi yang tiga bulan udah dipanen, yang sebelah baru ditanam. Nah, supaya continue Ngomong-ngomong kebun siapa ini kakak? Ini kebunnya Pak Lim. Pak Alim, ya? ya. Orangnya mana? itu pak. baju oh, putih, putih. Kita ngobrol di situ yuk. Ya, boleh. Halo. Halo. <laughs> Siap panen ya? Kita mau nonton. nonton orang panen kacang. Ung. Hmm, iya, ini kacang iya. tanah. Ya, ya, ya, ya Kalau iya. kacang panjang dia pasti panjang. ih Ya begitu. Selalu. <laughs> ini ada ada yang pencitraan ya? Iya. Ini pencitraan ya. Hai. Kita membantu kok Hin memanen. Oh, ya? Cang oh gitu. itu. Pencitraan loh. Oh bukan ya. Ya ya Kakak, kita ke tuan-tuan <laughs> rumahnya. Ya. Daripada rumah daripada lihat daripada lihat pencitraan mulu, males deh. Iya. <tuk> ini lah. Oh ini ya. Halo. Kok malu dia. ya. Malu. Bikin malu. beko apa ya sudah <guluh> <guluh> oh, sama, -sama juga. <guluh> <guluh> Halo, tadi itu lagi panen panen kacang kacang tanah ya bukan kacang panjang kebun orang sih tapi asik juga pengalaman baru ya <laughs> itu nih, ya pengalaman baru lo <laughs> oh, ini kacangnya isinya ada yang ini empat sepertinya 1, dua tiga empat ini ada tiga oh kok kacangnya gede gede diamat ya imut kayak kakaknya. Ya, makasih Kakak. kak ternyata pandai juga ya kak masalah pertanian ya kak ya karena kan saya penyuluh pertanian kak oh gitu hmm. selain artis gitu ya iya selain artis jadi penyuluh pertanian juga kan tapi itu adalah profesi utama ya, Profesi kita utama. sini beragam kak tanamnya. ada tanam kacang tanah ada cabai, ada tomat, ada timun, terong buncis, kacang panjang, semuanya ada melon juga ada, semangka juga ada sawit, karet, sayuran daun terus sayuran buah juga ada semuanya lengkap ya, nih kak, di bung <tuh> sama sentra pertaniannya di desa Baru ini, itu ada di Limbung sentranya. Nah untuk Busa kacang ]nya. tanah ini sendiri kak dari masa tanam sampai masa panen itu berapa lama kak? Tiga bulan kak? Tiga bulan. Nah setelah itu setelah panen itu lahannya apa langsung ditanam juga? Oh enggak. Harus gitu? dibiarin dua minggu dulu. Karena kan e, seperti kita ketahui kan nanti ada serangan jamur atau apa. Nah itu dibiarin dulu Kena sinar matahari dia mati baru kita olah lahan lagi baru. Nah kalau untuk perawatannya ini kak? kalau perawatannya dia nanti ada pemupukan susulan pemupukan susulan hmm. terus ada perawatan tanaman serangan dari hama penyakit terus kita juga ada pemupukan organik juga ada jadi butuh perawatan ekstra ya, juga perawatan ya perawatan ekstra semua tanaman butuh perawatan ekstra apalagi ini kan di lahan terbuka ya kalau lahan terbuka berarti kan serangan hama nya luar biasa tuh Itu hmm. berarti mereka harus uh, pahannya harus benar, terus persemayan juga harus benar terus pemeliharannya juga harus benar, penanamannya juga harus benar terakhir juga pemanennya harus benar nah karena ini yang cukup luas, mereka panennya itu berguyur ya? bertahap ya? eh bertahap, yes. kontinuitasnya dijaga jadi terpada produksi kecantaran yang berkesinan nah kalau untuk selama hasil panen ini kak, yes. hasilnya itu dikemanakan aja kak? hasilnya nanti diambil oleh pengepul ada pengepul besar kita yang ada di desa Limbung. nanti uh, petaninya itu memang sudah sudah kerjasama dengan pengepulnya dengan harga yang sesuai dengan harga pasar. Oke okay. okay, terima kasih Kakak yes. selamat panen oke okay, terima kasih kita mau siap panen ya ya oke nanti kedepannya makin banyak hasil panen ke ini Halo, ada ada limba. uh, limbahnya ya. ya ini limbahnya ini beli kemana kak? limbah ini bisa dijadikan dua kak kalau limbah batang sama daunnya kita. itu bisa untuk pakan ternak diolah lagi pakan ternak dicampur dengan konsentrat yang lain nah kalau yang sudah mengering biasanya dijadikan pupuk kompos pupuk untuk tanah itu kembali jadi bisa dipakai untuk perlakuan awal dari olah lahan hmm auh, oh, yang coklat-coklat yang udah tua kayak gitu tuh bisa dijadikan kompos. Hmm. Hmm. Kalau yang ini bisa untuk ternak Masih hijau yang baru panen. Tapi harus diolah lagi. Harus diolah lagi. Jadi ya, hancurkan dulu, dikasih konsentrat yang lain biar kandungan gizinya lebih banyak. Jadi hewan makannya itu badannya bisa sehat karena dia diorganikan. Jadi de de desa ini selain pertanian ada juga peternakan gitu. Ada. Ada peternakan. Di sini juga ada ternak kambing, ada ternak sapi. Di sini jadi lengkap, terpadu. Perikana juga ada. Oke kakak, makasih kakak. Jangan lupa di subscribe. Apa? Subscribe. Sub like subscribe. comment. Like comment. Like comment dan subscribe guys. yo Yoga jaga jaga kemar.